Thank <laughs> you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala dia amatilah Islam, wababa dihamilnya. Alhamdulillah, kalau dia min walaupun -di -ja sayyidina Muhammadin Sallallahu wa 'Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa Muhammad al-muridati asma sifat lisani Aliran bati labati lawon na kiti na من شرور malhim na harus dana Para pemirsa, para pengajian banyaknya orang yang dimuliakan Allah Subhanahuwataala, khususnya para ulama, para masyayikh, para kiai, para para tokoh, para sepotong. Langkau timin yang lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Gidapan karena kita bersama aturan kencaran wajibah kita aturkan keharibaan lagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seorang saudara keluarga keluarga seorang sahabat sahabat beliau. Raji-raji e-pon. -raji Apatah-apatah. Ketua-teruna Keluarga telum ebon, para tabi'in, mentahit tabi'in, para nabi, para utusan, para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulamak, para sufi, para pengarang ilmu, ilmu syarayat, guru-guru, betan-gurus, terjemahan, guru-guru, sekolah, pengesepoh, pengesepoh lakiat muqman ini. Tak boleh-lepoh, tak boleh datang ke pengusaha jemaah. Takkan-takkan kekenalan-kenalan. Maret-maret sentre peten gule stegit. Orense gubaituk pusset peten gule stegit. Orense atau tolol orense apa tolok peten gule stegit. Orense ventironke fokusen kelok lipetan gule stegit. Orense atau masul relevanten Majista Jemaat Islam, langkau maupun begini, khususnya pemeriksa pengajian dan banyak hidup konsep lagi begini. Khususnya Pemirsa Pengajian Banyugia Oli Sampo Lagi Ketiknya, kita khususkan Dekka Giai Abdul Fakar. Okay. Dekka Marasanu. Marasanu alias Haji Marasuki. para ulama, para ulama, para ulama, para syumata, para para guru, para penciptaan. Dan malamah barokah, para penciptaan. Malamah terkini, Tuhan, Kudus, Kerana apa, tok keteng gude stedje? Kira duga keteng gude stedje. Kanta shantreba njema keteng gude stedje. Sejarahnya sebagai fokus takut terburu-buru saja. Maka mendapatkan dari dalam doaan 11 Sayang Allah mendapatkan pertolongan perlindungan bimbingan orang Serang ini ya Allah SWT Allahu yang ingin kabar barokah keponcon ajaib, barokah kabar keponcon barokah barokah kabar para ulama, barokah para ahliyah, para para syahidah, para para sedihin, para para guru, barokah para Sepuh para dari para tambah barokah umum, barokah para yang mana barokah kata barokah para rezeki abad, Baru keluarga, baru ke santri-santri, baru ke jemaah, baru ke jamiyah, baru banter yang tambah untuk fix nih, kayak pro boss, mana buat anak, kita lanjutannya, mana buat autonogo, eh baru nanti jemberan, ke jemberan, ke kompiran, ke kompiran, ke hubungan, ke hubungan, ke bahagian, ke bahagian, ke nyatir, atau kesempatan, kesempatan, keserbu, keserbu, keserbu, keserbu, keserbu, keserbu, nah, malam banter, bapak, maju rotan, kalau bapak, panggil.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 Allah Subhanahu Wa Taala melarang dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari jadinya ate, kotor ate, petang ate, kering ate, kering ate, topan ate, matina ate. Allah dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iman terperkuat, iman terkuat, Islam Bisa memperjuangkan agama Nya di dunia dalam banyak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Bisa merosaki perjuangan-perjuangannya pun para ulama. Jadi jadi dia sambat jadi jalan perantaraan ku kepada Islam berumat Islam jajen Islam berumat Islam mendengar Islam berumat Islam. Manfaat tambah ilmu sebanyak semanfaat subarokah. Eh pernah terkaji kerabat lompang percaya juta juta suskes susahan. Eh pernah terkabul ala hadhihi niyati ala la kull salihat, ala niyati alqabul tamam iklisul wa ni li kull mamun bi hakisidina rasul batul sallallahu alaihi wa sallam umrul ال ماده Para pemerah, para mitra pengajian banyak yang menyampaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Kita banyak bersyukur dan juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa mengadeng pengajian, kita. Niatkan hanya kerana hajuran Ibn Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab manabi Nabi benih kerana Allah, benih kerana akhirat. Kita kun gari ala kau kepada pusat. Dan apa ni kepada jengah. Atau jugaan. Kuasana atau jugaan. Nyari ilmu dan keperfokusan lain. Banyak karena Allah, banyak karena akhirat. Ini laku akhirat Oleh nafas sekali? Tapi menabi, niat terpandai karena Allah, niat terpandai karena akhirat, Biar Allah Ta'ala eparein benih namun dan ikut. Akhirat maloloh Itu nyedup yang eparein. Jadi kita selalu mengoreksi niat kita dalam setiap melakukan kebaikan. Mulain kita ngantangan, mulain kita ngelakuin, kita koreksi, niat apa ini? Banyak yang kerana manusia. Koreksi kata. Dapat ke tengah, koreksi boleh. Engkau aube banyut niat dia. Koreksi boleh. Dapat ke akhir, koreksi boleh. Engkau pakun banyut niat dia. Sampai kerek mariknya sekalipun. Saya tak rasa bangga orang abad ni ke dalam melakukan ke Perpuluhan ini kan ngerosak, ngerosak ke kita nyimpen kenceren-kenceren. Ngerosak jadi niat selalu dikontrol, mulai dari sebelum melakukan kebaikan, memulai kebaikan, pertengahan kebaikan, menutup kebaikan, sampai rek mereka melakukan kebaikan. Kontrol terus niat nih ya, tetap dikontrol. Cik sampai gara-gara Allah -gara, oh benar, kemudian menghapus kenceran kenceran telefon, telefon khusus yang kita lakukan selalu dikontrol. Mungkaran fokus diperbaiki oleh patepak oleh patepain oleh. Sebab ria ria. Amir, semata-mata, dari keganjuran, kebakuan, aneka saman, sekut, tak esak rasa, romo-romo muncul kalau bentak terasa, malah entah apa ngerasa, dan kadang-kadang cabut ampan dari ia, cabut nikampan untuk menghapus dari keganjuran, kebakuan. Allah Subhanahu Wa Taala memberi. Man kanah kana ma ayat 2. siapa sapa orang yang semanghandaki keuntungan akhirat maka sengkok ia tambahin keuntungan pun ni kundan akhirat mula Allah. Ia tunye beri iya. Ia kamu lepukus niat tepak niat penikah. Untung dukale. Ia akhirat oleh, iya tunye oleh. Takapah mempasanan orang penikah yuridu harsat dunia. Nuk tihimin Mungkah harap mereka mengangkui keuntungan. Tujuan sengkot ye beri Satu Satunya anjir itu. Wa fil akhirat min nasib. Orang jiran ini akhirat. Tak oleh bagian apa sekali. Tak oleh bagian apa. Mungkah deka. Tamanan akhirat, mereka tambahin tamanan ini. Bisa epaminan dengan akhirat, Pasti epaminkan dengan itu nya. Terlebih dua tak, kena bila tepat niat. Tapi mon tak tepat niat, rugi duka le, rugi duka le. Atau paling banyak untung pun oleh setunyian dengan akhirat tau depan panapan. Dan yang kata yang ini tunjukkan, tidak ada yang panah-panahan. Menjantik bintah Adam, tidak ada yang mengalak. akhirat jelas, tidak ada yang panah-panahan. Faman kanajar judiqa' rabbihi fal ya'mal ya amalan salihau wala yusyrik bi'ibadati rabbihi ahadah. Mereka akan mengharap akibat Allah. Mengharap rahmat Allah ta'ala ya. Lakunin amal-amal salih. Bagi dalam ibadah. Ya, saya sampai mengumpulkan ke orang lain. Saya sampai kerana manusia. Apa pun. Meluluh. Kerana Allah. Walayusyrik bi'ibadati Rabbihi. Ahadak. Saya sampai mengumpulkan ke dalam ibadah. Dekat panggiran. Ya. Mengumpulkan ke orang lain. Cepat. Saya serat kahfi hayat status Allah. Waidullilmasallin al an ansulatihim sahud Al-ladhinahum yurauhuna Wa yabna'un al-ma'u Maka celaka orang-orang siapa janggit Tengok janggit bisa celaka Banyak apa? Untuk menolong-olongan bajang Tengkuh kan? Celaka orang-orang Saya dalam bajangan jadi ya Palopan Siapa orang yang saya telakai lempah jengan? Siapa orang yang saya yang in mainan ini lempah jengan jengan Allah dinahum yurau Orang-orang yang saya Ria Perjengah ria Perjengah berni Kerana Allah menoloh Pahkaran manusia boleh Banyak menaun al-ma'un Banyak mereka Orang yang, yang saya Cerek-cerek Ni kewail. Celaka-celaka. Kita melakukan amal-amal. Soalnya berni teruk. Eh, kita tahu anak orang. Berni malik orang. Tak usah gunakan pacang lagi. Facebook, Tak usah pacang lagi. Nenang iblis buka. Takut mik ngobak. Takkah? Haa, Kecuali atin penikah-penikah yang kena teru alam. Penikah-penikah Pojian-pojian dari orang lain. Kecuali kengkun kun Tocuk na penikah keangkui ilmu Dan semacam. Sampai lakonin ibadah Dekah Allah Penikah kun teru Eka eh, tahu na orang Malai orang ni eh, jumponjong. Malai orang ni yargain. Malai orang ni ni macam orang soleh. Macam orang kus-kus. Malai, malai orang ni macam pucuk. orang ni macam tunduk ke Allah. Malai orang ni macam orang ni macam beramal soleh. Seterusnya pasangan orang ni apa? Bisa ngekup orang ni kan. Andi pangkat mengu Allah. Malai pasangan ni kesenangan ban orang ni Malay masyhur, Malay terkenal lah, je ni. Kini kenyamanan Ria, Ria, amir ni kini. oleh na apa jenama, mau butuh, mau butuh, mau ancor, mau ma rosak, tak amal kalau agak-agaknya makhluk. Ini keria. riyah. Dan ben panik kebahagiaan daripada syirik. Riyah panik ke syirik. Artinya dengan lagi. Allah ada ke orang lain. Menikun kerana Allah Ta'ala menolok. Karena orang pula ini. Syirik. Kan gendeng sebenarnya kita panik ke ketika. Kita panik ke menyekutukan Allah Ta'ala. Dekah perang lain. Perang saya beri manfaat. Tak beri mudarat. Manusia tak beri manfaat manusa tak beri mudarat napa artena ilam alam ban e manusia napa artena sanjung-sanjung manusia tak aban manusia ni kadak ti antara era-ara tak bisa beri mudarat manusia bahkan tak manusia kasak jek saking uleng ari ai wadarya Harijat kenggung kerana orang. Maka orang burung se amul je. Jadi cantik pun pok malamul je. Untuk di situ orang se viral. Di situ orang se selebriti. Orang se yang berkaitan. Orang yang berkata-kata. Orang pok berkata. Orang yang berkata-kata. Ini kita sampai ke Allah. Tidakau orang seterat ngalaman ni ke tibik macam oning je ni ke Cikun Teroyah ni ke genik makda iya ke harap orang kan senikah manusan tibik ni kan tak amul je kita ngangkep orang panik kandik Allah, tak ngangkep orang panik keseorang tak ngangkep orang panik kepukus pun dan tak oning mi benda orang kisah tak oning tak ngap macam saya ngasya ada yang tak amul je mumpu manusan pun lah Tak berharga nak boleh di sisi Allah Subhanahuwataala. Jadi orang seterong ngah lemah ke abak, ternyata cak seking uning, cak abak ni kontrol eh, ya lemak, pada tak nalem dia kan. Kalau alimah an nak tak sih dukuh bihadel amal sahaja minai niki, nsambian panikaj edalam Melakukan kebaikan, cekun keangkuh, malaikat mukorek. Sakot tak minai ni, sakot tak min tak min minai min ni. Sambian nikah cukup keker, itu dalam pandangan ebon orang lain. Artinya orang tak ngaleng kan? Orang melanyan leh menoning cekar pas sambian nikah, ternyata cuba karter. Ini kerana Alquran. Allah Ta'ala berni ke mata bu. Anak-anak nasyurukah yang syurukah. Sengkok paling tak suka. Men kau ikut pula ke orang lain. Men amal amalan asyurukah fihi ma'it huayri. Tarabtuhu wa syurukah. Men berdua orang yang ngelakonin. Kepul kusun. Tapi berni kun kerana sengkok. karena orang boleh. Men sengkok itu nak aki jadi. Sengkok tak perlu je ke amal Setiap orang yang menikah sholat, Riyah. Kerana manusia berarti kan menyukutukan Allah. Menikahkan semua doa. Tapi disukutukan boleh dikeringlah. Sebenarnya Rasulullah, Men sallah yuro'i fakot asyraf. Orang yang menapajan, Ternyata riyah syirik orang. Waman sallah yuro'i fakot asyraf. Siapa orang siapa saya puasa. Sa periyah, berarti syirik orang ini. Waman tasaddaq yura'i fakat ashram. Sepuluh orang yang saddaka. Sa periyah, ajri syiriknya. Ini kasi paling ikatakan yang menganjik nabi. Inna akuwa fama akuwa ala umati al-ishirukubillah. Walang ikatakan yang nabarang si bahaya atas umat syirik. Tako aming syirik ka Allah riyah. Ini orang maksud aku, maksudkan orang syirik dia nyempa arit, nyempa bulan, nyempa aritan je. Walang in a'malan li Allah, wa syahwatan khafiyah. Tapi amal-amal saya kerana, sebenarnya kerana Allah. Amal-amal sekun sekundang kerana syahwat selesai, samar syahwat saya, samar. Saya, Berarti amal, inilah tu'a kulu yang buduna syamsan, wala qumaran, wala wasanah. Ini berarti sengkok dia. Ya. Nguca'aki orang jadi syirik. Kalau nak nyempa arat. Nyempa arat. Nyempa bulan. Nyempa aratan. Ya. Maksudlah. Amal-amal. Jadi ya. Ini karena Allah. Kun kan kun terokamasykudan. Kun kan pola nak lembur. Syahwat. Sesaman. Maka namun urusan tunya seperti alam na orek. Niki ngangkui amal-amal kebun kusat. Mun amal akhirat, ikun aki gak kui nyukra nyari dunia. Maksudnya gak kui nyari dunia ni remah. Nyari alaman dari orek, Nyari iknal ban orang lain. deke nyamana nyari tunya ni. Kalaban amal akhirat. Apa yang penting karena. Tapi kontrol alam. Ini kayaknya mana? Nyari tunya. Kalaban amal akhirat. Amal akhirat. Ikuna e aki. Esa ceh. Esa ceh niyata. E Ini aki. Esa ceh eki niyata e e ni aki. Kangkui. Nyopre. Alam Ore. Nyopre kangkui. Mak leek Ore. male Kasem sembengin orang. Orang oi semacam ke terhadap Rasulullah man talabat dunya bi amalin bi amadin akhirat tumi sawajuh wa muhiqadzikru usbit asmuhu fil nak maka e pusak muana e pusak muana ban e pa sirna sebutna ban etetap kinyanya mana bahwa orang jadi ahli neraka itu tempat ejak, ejak ni ahli neraka, ahli neraka. Tengok, InsyaAllah. Naudzubillah. Tuhan awal tidak. Imam Budi As Syariat Sakoti orang mana nyas nyas kakuin orang, kakuin manusia. Kalau ben benihat maka ke. Ker orang gira dari pandangan Allah. Dari pertolongan Allah. Mungka panika dimaksudkan keangkui selain Allah. Maka. Orang panika pekal apes, Orang panika. Buram. An-Nur dan An-Nur itabut Allah Ta'ala Baik kalau ben ilmu kalau ben ibadat kalau ben pejeng kalau ben puasa dan kalau ben lain-lain Gara-gara orang yang panikah kun lebur teru Tolong alam kau orang, mungkin tak cocok kau orang, enggak sah patai kau Kun gungalak siap-siap, cocok boleh. Kasar betul sah. Sebab sengko mungkin pasangan kau boleh, mungkin mungkar alang-alang kau mengkarang, kok patai kesenengan je, apa kau cintu? Berarti bini kau nak apa? Sengko. Elmana banyak tak manfaat. Imam Hasan Abu oh. Oye. Oh. Oh. Oh. Oh. ternyata orang kenika tak ikan ban hikmah, tak ikan ban ilmu, ilmu se manfaat. Sengka ilmu kisah tak ikan Ilmu itu tak ikan karena orang nikah ampun lah. Tak ikan ban hikmah. Hikmah ini ke ilmu manfaat. Taikin da in ban elmonet. Sen kertek a oring panik alam alem keng taang na cha aki galabuan elmonet. Elmon daik a Padahal cha a sang in ikote a kinik bis manfaat kaban, ti bit kering lain. Tapi pentan taik a welen, ta man fa a elmonet. Ni gara-gara orang ini ketero kemasyhuran, tero terkenal. Tado di selebriti. Debu apo Imam Hasan al basri sahib laqwa man kana ahaduhum la tu'arid wa la Tado itu lahul hikmah. Lawana tak biha lanafa'at wa nafa'at ashhabah wa ma yamna'uhu minha ila syukr. Ok, kalau ni kebanyakan, kanca-kanca. Saya tak ikan dahil ban ilmu ne. Padahal jatuh sikit ilmu panikkah. Saya ikan manfaat ke ban tibi. Mereka ikan jatuh manfaat korang lain. Tapi tak bisa punten, tak manfaat tetap ilmu ni. Saya ikan jatuh punten. Kenapa pahala ni? Pahala ni saya ikan teruai, abad teruai masyarakat. Abad teruai kendana orang. Abad teruai alam orang. Abad, ro banyak flower-nya, banyak benya pedukungan, dan lain-lain semacam. Sehingga banyak yang tidak disampaikan. Banyak ilmu yang tidak disampaikan. Kenapa boleh? Letak ikhlas kerana Allah. Aku minta ikhendirin orang. Aku minta ikhendirin orang. Itu tidak ada masalah orang. Dia ada masalah. Ya, lemah. Ya, Mun mencuba ruh, Jangan lupa untuk mencuba ruang. Bagi orang yang berlain. Tidak ada orang yang berlain. Sebab, kalau orang yang berlain. Jadi, kalau tidak boleh. Bagi orang yang berlain. Kalau tidak, tidak boleh. Tidak boleh mengambil. Tidak ada orang yang berlain. lain semuanya. Nah, gara-gara nikah. Ilmu ulama. Banyak buntu. Ilmu ulama. Banyak tak tersebar. karena pun terukat kepada Tuhan tidak ada manusia. Sika ilmu tak manfaatkan. Allahumma inni a'udhu bika min almin la yawfah. Yang raksa abdina kustih. Dari ilmu saya si tak manfaatkan. Albin la yakhsyak ban atas tak fasyukur. Wa'inilladadema ban matah. Saya si tak bisa mengucurkan air Tak bisa nangis. Bertuah ilah yusmak bertuah serta rekan rekan tak pernah kisarang ajaran. Di banyak orang pernikah tak menyampaikan ilmu nah, karena abah mereka kun terokaparat tuhan kita manusia. Ilmu nah sampai tak manfaat, kun kare ajar kare ajar. Tapi takut seenggah beler. Namamu la, mungkin enggah beler dia. Aduh, burung kok seri beri. Ada dekik nyinggun orang untuk kanga beri. Tak ikhlas sekarang Allah. Tetapi akhirnya ada dekik persoalan. Orang-orang yang, orang -orang yang diin bu banyak bungkam, banyak membisu, tak menyampaikan ilmu daripada. Neng neng kegem. Tak ikan mana ke orang lain. Cik ni kesalah, cik ni kesalah. Kenapa pun Benih kerana Allah. Teruh kemasyuran, teruh ke peratuan. Oleh ke ke atasan. Oleh peratuan ke orang lain ke bawah. Abu Yusuf rahimahullah ta'ala madhabu yaqo mi allah lam majlisan anwi fihi an illa lam hatta eh menurut kaum ilmu niatkan hanya karena ajuran Allah niatkan hanya karena Ajunan pun Allah. Sebab da'inya. Ada pengalaman sengkau. Ini pengalaman kule. Kule nikah. Nenang isetong tong majlis. Mungkule nikah tawatu. Aranda akihabu. -e Ternyata justru ten kule penikah yang kat bin Allah Ta'ala. Di atas orang-orang lain. Tapi seperti ke ketika gula tujuh ni setahun majlis. gula niat keangkui Malaysia, abad panikah. Lebih mulja, lebih terima kasih kepada orang. Ternyata justru kundus nudusin. Gula sajan kenda. gula sajan in. Kula sajan nudusin. Tak sesuai ternyata. Bapak Rengsi Ajun kepada Puan Allah. Teng orang yang pandai tak key just true eh, apa Teng orang yang kemambap just true eh, apa tak heaven up. Imam Asy'ari rahimahullahu taala. Ni kematabu menceritakan tentang Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Sebab si Ats-Tsauri kan pernah Ebang lo loo banoreng, anak ke polan, lo. pang tak polan na tang a noreng, pang lo. imam suksin at hawri mat hawru, wong to hilau bil almi wach hallah hil hawrim, laat aina buyut im, laat aina humphe Demi Allah. Demi Allah. Cik sakin yang guna ni kaya yakin. Orang ni kaya nyari ilmu jad demi karena Allah. Bani karena tunyah. Bani karena manusah. Bani karena kepada Tuhan. Bani karangkui ke sahupi na'abat. Bani karangkui malek ni serain orang. Bani malek eh arkain orang. Bani karana kerika. Niscaya tak usah entar ke gule Gula seder tengah ke orang ni. Gula yang entar ke bengkau ni. Eh, entar ke bengkau ni. Eh saya entar ke bengkau sau sa sampe entar ga gula ulah kirang hum yatlubuna alim di jadilu bih nas wa yataf bihi amru ma'asyih tapi bele masya'er naban gula cerengkinika ternyata nyopre elmani ke kunek ke boyek taktik ke kundeka bega angkui tamenasaan gune guna kina ka angkui urusan keduniaan banyak kerana akhirat koran. Menyajarkan dengan gula orang ini kerana tusah. Mencet uning, gula jadikan dengan benih kerana Allah. Takkan gula dengan orang tusah. Berarti gula dengan menolongkan ke kecubaan. Mencet orang yang benih ajar ilmu benih kerana Allah. Paya orang yang gule akan menjadikan dengan gula kasar. Gula kan menolong tusah ke iya. Menolongkan tusah. Jadi orang yang benih akan benih. Oleh kecaraan. Niatnya idul mencari ilmu ni kebenih, boleh kencari. Tak dapat, benih karena Allah. Mungkin cek sahaja orang yang kini keceh lakar kerana Allah Ta'ala niscaya. Laatai, laatai nahum pibuyutihim gula seandar ke rumah mana. Wa'alam nahum gula bahagia neromana. rumah mana. Tak usah antar ke gula, gula seandar Tapi biggulah kalau tak yajari, kenapa kuala lah. Lakinnahum yatlubun al-ilmu. Ujadilu fihinna suyattanku bihi amur ma'asyin. Ciknya rilmah ini kebenihkan. Allah aku ini kebenihkan. Aku ini kebenihkan. Aku ini kebenihkan. Malai apa ini mulia'ki. Malai hati bin orek. Malai tersenengin orek. Kau ini kebenihkan urusan ketunyaan. Urusan pengorepan. Dan itu yang saya tunjukkan. Ada yang saya punya. Malaik beri insin kok Lebih banyak boleh Ketika ilmu menikah Ini ten kun keangkui Nika akhirnya saya ajarin Bagi memasuki yang anda tahu ini Orang-orang yang ingin mengajari Orang ini ketusah Tusah Mungkin orang-orang yang ingin Ketika orang-orang yang ingin mengajari Terus itu saja Ni ka begitu pun yang terangakin dari kitab al-adzkiya istorik il aulia Tabun ulama ma a'rifu rajulan ahabba ayyur illa zahab dinihi wa fudihah Ora engnik manabi ampunlah tero kemasyuranku punan, hilang agama berakhir de saya memalukan orang yang nabi kun tero keangkui dikenal keangkui masyhur maka Akhirnya ni kan mata dah ager mana? Ager mana perkara lelak? Ini lang ager mana pun? Waktu dihaban, nolusi. Eh na haban sampai nolusi. Ini kasih accounting puning. Ma'arip perjulan ahab ayu orok. Illa dah berdiri waktu dia. Orang ni kat sini ampan lah, lembut di kenal, teromasukur, selebriti banyak pelawarnya. Anik Erlang akhbar. Maksudnya kan, banyak orang nak tak ngelak pun nak akhbar banyaknya. Benar berakhirnya kekagihan yang memalukan. Orang tak akan mendapatkan manisnya keimanan. Mungkin Guntero tero, ikan adalah orang. Kundero terkenal, tero kemasyukuran. Tero tersohor. Tero viral. Tak bakal oleh manisnya keimanan. Ini ke penyakit-penyakit akhir zaman. Tero dikenal. Lah yang jitu halawatal iman, man ahab ayak rifaqunas tak noleng, tak pekal nemudekka mana sekeimanan, man orang jadi kontrolkanalah orang. Seindah Robi al adawiya madamu, tak tumu hasanatikum, tak matak tumu Sempen kefokusan-kefokusan Sambian kapti ini sampean kan, sebagaimana sampean juga nyempen dek kecubaan Kecubaan ke cubaan sempen ke fokus dan video. Mau ntar sebaraki. Sayyidah Rabi'ah yaitu berbual ki uktumu hasanatiku. Keputusan-keputusan sambian-keputusan sambian-keputusan nikah, simpan, rahasiakan. Sebagaimana sambian-keputusan merahasiakan, menyimpan kecubaan-kecubaan sambian. Sayyidah Rabi'ah al-Adubia, penikah salah seorang dari wali ekon Allah subhanahu wa ta'ala. Tebun beliau, tebun robbia al-Adubia, ma'lu hara bin amma di la'han tugu amal gula bani gampon lebat tenggoreng. goreng, neka kasa' argan argen lebat segah ade bu kugul neka. Muku gula neka tada' argan segah ade tengampon lebat tengagi goreng, amma lebat tengagi goreng, lebat teng goreng, dekna bani. Tero pos mereka Syedah Rabi A'al A'adhu Beliau ke itu Menyimpan terhadap kefokusan epon Sebagaimana menyimpan dari kecubaan itu Dia masih tak kata oleh orang yang Mungkin mereka tahu dengan orang yang Anikah tak ada arti apa-apa Bahkan bisa merosak Anikah Mereka mengkulir dan ke atas Kumpul itu mengkulah makucur itu Harusnya senang Kualanya itu Jadi kita perniagaan jang. Ini kan pun kelakuan na, beten kelakuan dahhir Tapi keikhlasan perniagaan boleh dengi dalam athen. Se ini layar amat anak athen, penipisan. Jadi kalau apa jang apa jang menahten, beri kerana amat anak. Aneka tak dinaik pun. Tak yakin sebagai poin nih. Inna laha la yang durilah suariku bela ilah jizamiku bela ki yang durilah kulubiku. Allah Ta'ala ni katakan menilai ropah atau postur tubuh yang dinilai oleh Allah Ta'ala menikah. Atena. Atena. Nanti kalau apa saja, apa saja, apa saja kan pun kalau banten. nak buat ini. Biar Allah nak nakkan ini nilai adil. Ria ternyata. Oh, dia berikan jara. Ada yang berikan seksa. Bahkan Sayyidina Al-Qutub Abdul Rahman bin Muhammad Asgar. Balik kembali. Mungalah, kualah, pada tuhhir, jejak kentai kenapa je? Jadi tergantung. Ada arti apa sekali Amal-amal dahir. Mun ternyata adena rosak. Niyatah rosak. Bada Syekh Yahya bin Mu'ab. Yahya Syekh, Mu Syekh Yahya bin Muad. Anika penceramah ulung. Penceramah ulung Syekh Ya'abil Muad. Anika salah seorang daripada santri Epon Abu Yazid Al-Bastami. Anika Nabi lapanya mana acrama neneng setan tempat banyak orek menok drama setan tempat nika kan aneka eder tengin para khalifah para umaro banyak orek-orek se ahli dunia, jangan ini setong tempat silaian, ternyata saya nggak nikah, artinya engkau tak banyak orang. Kita ide tengin para kulit, Pak. Saya tak ada ingin merendah pemerintah. Saya paling, tak ada ingin orang-orang ahli itu. Maka, pasangan apa mana? Budan kisah muda, Itu gara-gara pria gak di gara-gara riya. Teka banyak ternyata orang kun ahli-ahli ternyata se tak lembur di akhirat. Ilmu-ilmu risikun kangkuri karena tujuh, Tentu sekali enki Tidak tu banyak manfaat Saya pun saya konek Ini kira-kira ria Artinya saya kira-kira ria Tak junan, saya pun budak ini Maka dikir saya hadirkan ke orang-orang si betul-betul ngaji. Sejak betul-betul tidak melakukannya, tidak akan mempunyai Tidak banyak tak tidak akan Benda tak kira sekolah ni. Ni kemungkinan tak beri ingin kalau beriak. Yang maya dimuliakan Allah SWT. Bagi orang kimin menjaga apa ni kemisalah ria pun. Ni keadaan pada apa nanti apa jang boleh? Apa jang boleh? Ting apa jang ria? Apa jang boleh? Ikut dahin. Oh, ah, ia yes, sahaja, namun mencelahkan dia benih kerana Allah itu. Kodain, eh kodain? Pernah berde orang pernah kahsulat dari sob pertama. Dengan sob pertama, sob pun ada ketiba. Berempak Abid, Pak Polo tahun. 40 tahun ini sob pertama melalui. Setengah waktu. Pas tak jemput ke pertama penikah. Telat ni, terlambat sedatang ke masjid. Saya terpaksa, osa apa jang, nenek ibu budi ke tibi. Nenek tengah kerana tadi, tak bisa Napa Kenapa boleh nenek ibu nada? Akhirnya terpaksa, apa jang, nenek ibu budi? Telat. Tak ada yang tak kita, aduh tau, aduh seko. Engkau pas jang, nenek ibu budi Kau setelah nih bun gu tingkau to do oh, seko ring, munda i berarti engkau mulai nisab tuan sepak pulau tawani, kau jang, ini kok apa aja nih bun ada riya, berarti benih karena Allah riya engkau, berarti tak ikhlas diri Mencet ikhlas kok tak do setir i jeh, mabangkau to do seko, berarti seko, senening iya doa roa apa ngerasa. Bagusnya kau. Tak todus mana yang ada. Menibutin kau todus. Berarti tak ikhlas je kau orang. Seperti 40 tahun ni tak ikhlas je kau. Orang kau odain dia. Eh, kodain waktu kena kecugan. Langsung pasal, eh, langsung ikhodain. Pasal ala kau nak apa-apa boleh. Ala kau ngodain solat 40 tahun. Orang 40 tahun berarti benih kerana Allah. Tak ikhlas kerana Allah Ta'ala. Amin tak kencana. Kodain baya malay baya kencana sepap puluh tahun ni ke kodoh itu itu panggilnya cik Riyah dengan apa lebening bun budi, sebuah so bun budi uh, apa rasa todus, berhenti benih kerana Allah mungkin kerana Allah Ta'ala ada tak todus sekali, cik ke manusia berhenti beni kerana manusia, beni kerana teruah yalem um, pun meni ada yalem, kan sini kan berhenti benih budi ni mak makneng budi dia caleng itu berhenti kerana manusia, kita takut kejali orang orang terok alam orang, ekodo ini berjaya. Ekara sejak abad lalu, ketika anda ingin pun budi baharasa tundus, oh bertemu nih karena Allah beri beri modal. Karena manusia ini, ekodo ini. muka muka paling manfaat akhirah ya Ya Maulana ya Mujid ya hadirat nda ya kita wa salla inaiketil habib tabu mihanya ina mohir andala awali muli habibat istilahi rahmani rahim wa itailahu indas taimpalamun sikalah omahi Allah. musti kulamu rasirahu mimbakni mawar adit yung Allahumma wa ma wa dafatanah mimpahukibu panjalu buku wa tanda ma tukibu Allahumma زويت عنا مما نحب وخب كل عمل يقربنا إلى حبك. من إلينا من, إلينا من الماء من ما كانت, لنا. إذا كانت خير لنا كانت خير لنا كل كل Alaina Insyaallah ala ala wa Rabbi, ala kita akan bagi. boleh dalam setiap pagi dan kegiatan dan frekuensi serta jam yang sama. Insyaallah kalau berkini, Allah Allah. Amin ya warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.